suami nyuruh kita ibadah tapi suaminya enggak ibadah biarin urusan dia nanti sama Allah tugasnya kita apa ibadah taat sama suami udah ingetin silahkan jadi jangan pernah banyak menuntut ah suaminya aja enggak sholat justru kalian membebankan dosa tersebut bukan buat suami buat orang tua kalian Nabi Wasallam bersabda Hendaklah salah seorang di antar kalian Memiliki hati yang bersyukur Mulut yang berfikir Dan istri yang beriman Yang membantu urusan akhirat Jangan cari istri yang cuma urusannya Sampai dunia aja. Kenapa? Karena istri ini bebannya suami Baik beban di dunia Beban akhirat Kalau ibu urusan bebannya Ada satu pertanyaan seorang wanita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa sih semua pekerjaan itu laki boleh, ini boleh, itu boleh. Salat Jumat laki, jihad laki. Semuanya laki. Kami juga perempuan ini sanggup untuk menjalankan, katanya gitu. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? wahai sahabatku semuanya, nih dengar Ini pertanyaan yang paling berbobot dari perempuan katanya. Nabi banyak yang nanya, tapi kalau ini Nabi sanjung pertanyaannya. Ini pertanyaan dan ini tolong kau sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana. Apa jawaban Nabi SAW? Laki semuanya diperbolehkan. Urusan yang berat. Kerja, cari nafkah. Ya, sholat, jumat, wajib buat laki. Sunnah buat perem. Terus jihad. Jalan Allah. Perempuan boleh. Tapi nggak wajib. Perlaki laki yang paling wajib. Apa kata Nabi SAW, sesungguhnya apa yang kau kerjakan di dalam rumahmu dengan memperhatikan istri suami kalian, memperhatikan anak, memperhatikan rumah tangga kalian, kalian akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana kalian berjihad di jalan Allah, menjalankan salat jumat dan semua yang diwajibkan oleh laki-laki kalian bisa dapatkan. Ada satu kisah Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu Ada yang mengatakan, wahai oh ya Umar, atau Abi Umar ini diomelin sama bini. Jadi zaman Nabi juga udah ada perempuan ngomel udah ada. Kalau yang sekarang perempuan ngomel ya udah gadar Allah sudah. Yang suami punya soal istri tukang ngomel ya udah nasib. Udah itu udah bawaannya dari Solo memang. Kalau perempuan nggak pernah ngomel, ah tuh patut dicurigain, mungkin kejiwaannya ada yang rusak. Ya. Ya. Jadi, Jadi kalau perempuan bawel berisik wajar. Jajar, jajar. Kenapa murut nggak ada rem? Jajar, jajar. Kalau laki-laki ngomong sepuluh ribu per hari, sepuluh ribu kata per hari, tujuh ribu sampai sepuluh ribu kata. kata. Kalau perempuan bisa sampai 20 sampai dua ribu kata. kata. Ini perempuan, perempuan. perempuan. nggak percaya. percaya? Jajal, hitungin aja bawa tasbih tuh tasbih digital. Jajal. Setiap ngomong atau dua tiga empat tuh per kata tuh sebutin, hitung. Insya Allah bakal tahu perempuan itu banyak ngomong pekerjaannya dikit tapi pahalanya gede amin gitu alah amin aja kudu disuruh Sena Umar waktu habis diomelin sama istrinya suami ada kawan-kawan sahabat Sena Umar dikatakan Umar cengik lo takut sama bini begitu diomel gak ngelawan. kemarin aja perang wow, berani banget apa jawaban Sena Umar Aku menghargai dan aku menghormati seorang istri yang ada di dalam rumahku. Kenapa? Karena dia adalah ibu dari anak-anakku. Dan yang kedua, jihadnya dia di dalam rumah lebih parah daripada aku. Katanya. Daripada aku jihadnya di jalan Allah. Untuk Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Untuk membunuh orang-orang kafir saat itu yang menentang agama. Allah dengan darahnya Sayyina Umar, dengan darahnya para mujahid, tidak seberapa dengan istri yang jihad di dalam rumahnya. Angkanya beruntung jadi perempuan yang hidupnya di rumah, sama dihitungnya dengan jihad di jalan Allah. Alhamdulillah. Tapi jangan berarti lalai. Jihadnya jihad si jihad. Saya nyapu ngapain udah, bib. Terus ngapain? Nanti ikhtok cari yang lebih manfaat baca Quran dulu ya baca Quran minimal baca wiridul latif ada asar wirid sakran wirid hizib bahar bisi eh, hizib zahir itu dibaca ya terus baca dalail khairat baca dibaca ada yang lebih manfaat waktunya dibanding harus mengerjakan sesuatunya yang enggak dapat pahala dan itu bisa jadi dampak mudarat buat kita. Kalau udah sampai dampak mudarat buat kita, ah udah sia-sia hidup kita, ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk selalu berbuat baik di hadapan Allah. Al Imam Bukhari radhiyallahu beliau mengatakan, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha waradaha, berkata, pada suatu malam Rasulullah terbangun karena terkejut seraya mengucapkan Subhanallah rahmat apa yang diturunkan Allah dan siksa apa yang juga diturunkan siapa yang membangunkan penghuni kamar-kamar itu maksudnya para istri beliau agar mereka mengerjakan salat betapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat Hai jadi bangunnya nabi itu dari tidur ngagetin subhanallah nah kita kalau begitu nih laki begitu samping bini hmm? berisik lo tangan yang main tuh main ditabok aja mulutnya itu maksudnya berarti seorang suami itu ngajak ya untuk beribadah bersah-bersama kenapa itulah banyak orang yang berpakaian baik di dunia sesungguhnya dia telanjang di akhirat namunzubillah amin pip nanti di neraka tuh gimana telanjang Terus, kalau di Padang Mahsyar, keranjang terus kita, kita kelihatan dong, sama laki-laki lain lah. Nah, kagak dia nggak dia buku, ngeliatin begituan mah. nasib nih bagaimana? Mizan dipampang di depan kita, orang berbondong-bondong lagi ngantri, mau ditimbang. Mana ada kita ngelihat kiu-kiu. ada, nggak ada orang yang begitu, nggak ada sempat-sempatnya udah begitu. Kenapa? Karena memang udah nasibnya kita ni bagaimana? Ini nasib kita di ujung ni bagaimana? Makanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah satu keuntungan besar untuk umat Nabi Muhammad SAW mengenal betapa cintanya Nabi, mengenal betapa sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ya, jadi jangan jangan dibuat seseorang kita ni sudah dapat pahala baik. Kita udah jadi istri yang baik. Kita enggak pengen sih bukan bukan pilihan kita untuk menjadi istri yang enggak baik. Kita ingin menjadi istri yang baik. Pastinya kan begitu. Nah lihat bagaimana peristiwa Siti Khadijah, bagaimana Omukulthom, bagaimana Hafsiyah Hafsah, bagaimana Siti Aisyah. Semua berkorban buat Nabi Muhammad SAW. Semua. Semua istrinya sampai Siti Falti, mah bintu Muhammad, untuk Sena Ali, sampai tangannya kapalan. Kalau salaman nama orang tuh, kerasnya setengah mati. Kenapa setiap hari menggiling gandum? Pakai batu, kita mah alhamdulillah. Tunggal masukin magicom, keluar jadi nasi. Ini enggak gandum digiling dulu. Selesai digiling, udah jadi tepung baru bisa diadonin jadi in roti selesai jadi roti, belum tentu juga itu roti dimakan dengan apa lauknya, belum tentu, bisa jadi roti kering-kering dimakan kita mau udah terima nikmat kita ada lauknya, kita masih ada nikmat makan nasi dengan semua keberkahan yang Allah berikan, ini semua diberikan buat siapa? umat Nabi, diberikan kebahagiaan semua ini buat umat Nabi Nabi pun gak merasakan kenikmatan, jujur kami yang dibilang ulama' Kami yang dibilang sebagai pendakwah. Kami yang dibilang sebagai da'i. Menerima kenikmatan apa yang telah Nabi SAW melakukan untuk kita. Coba kita selesai ceramah. Makanan berkahnya luar biasa. Ada daging kambing. Ada sopnya. Semuanya macam-macam. Nabi boro-boro makan enak. Batu yang dikasih. Dilempar batu. Dilempar kotoran. Dihina. Diusir dari Mekah. Jadi... Apa yang didapati saat ini syukur kita sama Allah jangan pernah menuntut sesuatu yang enggak baik dan jangan pernah pandang suami kita tuh jadi jelek aja kadang ada yang mengatakan di kita udah coba ibadah yang betul kita udah coba ngikutin apa keinginan suami-suami nyuruh kita ibadah tapi suaminya enggak ibadah biarin biarin urusan dia sama Allah urusan dia nanti sama Allah tugasnya kita apa ibadah taat sama suami udah ingetin silahkan jadi jangan pernah banyak menuntut ah suaminya aja nggak sholat justru kalian membebankan dosa tersebut bukan buat suami buat orang tua kalian orang tua kalian mengharap pahala kan orang tua kita pasti ngarep pahala dengan apa yang pernah kita jalanin orang tua dari seorang wanita tatkala dia membaca Al-Quran seorang wanita tersebut, seorang istri baca Al-Quran sholat, baca Al-Fatihah apalagi doa ini yang diajarkan oleh orang tuanya maka pahalanya terus akan berkesinambungan hadiah pahala besar untuk sahibul jenazah ahli kubur, mereka merasakan nikmat dari kita Kenapa? Pahala yang telah diberikan. Niatin, pahala yang kita jalanin semata untuk karena Allah dan untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Yang ketiga, kewajiban seorang istri kepada suami, ibadah. Dah, perhatian, ibadah, berikan kasih sayang yang besar. Tanpa ada tapi, usahakan jangan pernah ada. Tapi, nggak boleh. Usahakan, jangan pernah tetapi bib tapi, tapi udah pegel Fir'aun kita payangin lagi ke Fir'aun lebih bejat lebih maksiat lebih parah daripada suami kita Siti Aisyah menjadi penghuni surga bidadari surga buah kesabaran ngurusin suami jangan dikit-dikit talak, dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta ini jangan-jangan pertahankan rumah tangga Insya Allah Allah kasih kesenangan dunia akhirat Bib, kita pertahanin, tapi nggak suka, nggak susah juga Bib di dunia ini kayak begini. Tenang, akhirat pasti akan jaminannya. Allah nggak akan pernah tutup mata. Allah nggak akan pernah untuk memberikan kesiksaan kepada setiap hamba jika orang tersebut tidak mampu menjalani. Nggak akan.